Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara pasang mod atau bagaimana cara uh, menginstall mod untuk persona 5 di PCSX, eh, PCSX eh, RPCS3 ya atau emulator uh, PS3 gitu di PC atau laptop kalian. Dan di sini untuk modnya sendiri adalah mod untuk uh, pasang Loki gitu ya atau mungkin uh, mod yang sebenarnya persona ini nggak bisa kalian dapetin atau nggak bisa kalian fierce gitu ya tapi di sini untuk modnya ini jujur menurut saya sih jadi jadi fun aja sih untuk game ini apalagi saya udah namatin lebih dari 10 kali di PS4 dan kayaknya saya bakal main lagi gitu karena di sini kalau kalian melihat skillnya nih kan ini, tuh, ini skill jatuh ini skill-skill yang kacau sih ini kalau kalian tahu ya skill ini Rise of Control Penalty dan uh, Distorted ini terus ada uh, Twin Twins Down Attack mungkin kalau kalian tahu juga jadi skillnya ini bisa dipakai di Persona ini dan joke ini lebih broken dari uh, Izanagi no Okami ya di personal 5 Royal menurut saya ya, ini lebih fun gitu daripada Izanagi no Okami gitu dan sebenarnya untuk cara uh, pasang modnya sendiri kalian bisa uh, download dari deskripsi di bawah dan ini modnya udah saya pasang sekalian sama untuk ngefix uh, visual novel yang gambar tuh yang ancur lah gitu Jadi kalian bisa dapat di deskripsi di bawah walaupun bukan direct link saya kasih ke channel saya yang satunya lagi gitu ya atau channel saya yang lainnya biar cara saya yang ini nggak kena banned gitu dan tinggal kalian download aja dan tinggal kalian pasangin aja sih untuk uh, modnya gitu ya di folder PCSX3, ku PCSX3, rPCS3 ya kebiasaan sih kebiasaan emulator PS2. sini kita akan ke uh, rPCS3, di sini kalian tinggal uh, simpan aja untuk patch nya tinggal kalian pasangin aja dan di sini untuk patch nya di sini saya akan uh, mendisable untuk yang uh, 60 fps nya karena kalau kalian pakai 60 fps itu kalian gak bisa lari kalian cuma bisa jalan bahkan jogging pun nggak bisa gitu walaupun ya bukan jogging sih ya. lari tapi bukan sprint gitu itu nggak bisa gitu jadi saya matiin aja untuk uh, personal 5 untuk mod yang 60fps nya dan tinggal akan kasih hashtag aja sih di depannya kalau kalian mau matiin kalau kalian mau nyalain tinggal kalian hapus cuman ya terserah kalian kalian mau pakai 60fps atau enggak kalau saya mending saya bisa lagi gitu daripada 60fps Nah setelah kalian pasang di rpcs3 nya kalian juga harus memasukkan untuk filenya gitu ya untuk file modnya ke HDD0 terus ke game uh, baik itu NPB atau NPUB terserah kalian sih ya sebenarnya terserah kalian sih tergantung dari game kalian gitu ya region Amerika atau Eropa untuk saya adalah Eropa jadi sini adalah NPB uh, USRDIR atau mungkin User Directory dan sini kita akan simpan untuk mod .cpk-nya di folder ini gitu dan untuk filenya sekitar uh, mungkin 300 KB ya 300 MB 300 KB sih ini kayaknya, saya juga lupa sih, saya nggak ngitung, kayaknya sih ini uh, 300 uh, MB ya, bukan 300 MB, 300 KB. Dan eh, setelah itu kalian bisa langsung aja buka untuk gamenya. Tinggal kalian klik kanan, terus kalian uh, boot with custom configuration. Mungkin kalau kalian udah nonton video sebelumnya. Atau kalian cuma pengen uh, jalanin gamenya, kalian bisa tinggal double-click aja gitu. Dan ini eh, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Setelah itu kalian bisa langsung buka gamenya. Dan tinggal kalian cari aja untuk ke Velvet Room. Terus kalian tinggal cari aja uh, di kompediumnya. Untuk uh, kombinasinya adalah power sama uh, stone of scorn ya, kalau nggak salah ya. Atau power sama... Pokoknya nanti akan ada persona yang hitam uh, gitu untuk uh, personanya. Nah tapi kalau saya nggak ada karena persona saya dicheat gitu ya untuk uh, save-nya gitu. Jadi begitu ada persona itu langsung kebuka semua walaupun cuma level satu gitu untuk adalah untuk uh, save yang saya gitu. Nah mungkin di sini juga saya akan tunjukin lah sekalian nih biar kalian nggak bingung juga. Oke jadi di sini kita sudah masuk ke gamenya. Di sini saya sudah ada di Velvet Room dan sini kita akan langsung aja buka untuk uh, persona compendiumnya. Dan di sini kita akan uh, klik yang bawah ini, yang register or Summon personas. Dan sini kita akan view or Summon personas dan di sini kita akan cari untuk arakannya adalah Justice untuk uh, Loki gitu ya. Nah, di sini kalau kalian gak pakai mod untuk uh, Loki-nya di sini nggak akan ada gitu walaupun kalian udah uh, cari gitu di sini kalian bisa melihat di sini Justice yang paling atas adalah Loki gitu dan di sini kalian bisa melihat uh, confirm gitu misalnya dan kalau kalian nggak punya modnya di sini atau kalian misalnya hapus modnya kalau kalian udah punya Loki-nya nanti kalian nggak akan bisa uh, register Loki di compendium uh, kalian gitu nanti nggak akan muncul walaupun kalian misalnya Loki-nya udah kalian uh, naikin misalnya levelnya dan udah sih kayaknya gitu doang ya untuk video tutorialnya dan udah bisa juga kalian bisa melihat di uh, di sini di kompendiumnya kalian bisa tinggal cari aja ya untuk arah kanannya adalah Justice ya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching. Bye bye.